وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق آتيه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد khonibuddin a'uzukumullahu wa muslimin ya kita lanjutkan kajian kita tahdzib sirah bi hisham dan sampai kita pada amru bani qinqa atau amru bani qinqa kan min amri bani qinqa Min Al-Arabi qaddamat faqaddamat Kisah tentang suku Bani Qaynuqa Dan Bani Qaynuqa adalah salah satu dari suku-suku Yahudi Yang ada di sekitar Madinah Kisahnya bahwa ada seseorang Dari kalangan Arab Muslimah yang datang membawa barang dagangan ke pasar Bani Qainuqa ke pasarnya suku Yahudi Bani Qainuqa faba'athu maka dia jual di suqi Bani Qainuqa dia jual di pasarnya suku Yahudi Bani Qainuqa fajalasat ila sa'ighin biha faj'alu yuridu naha ala kashfi wajhiha fa ad maka dia pun duduk di salah satu penjual atau pembeli la sa'iqin biha faj'alu yuriduna 'ala kashfi wajhiha maka mereka atau yang bertransaksi dengan wanita ini menginginkan agar wanita tadi membuka wajahnya agar membuka wajahnya saya bertransaksi dengan siapa buka wajahmu Fa abad maka wanita tadi menolak untuk membuka wajahnya. Fa amdal sair ila tarfi Maka si pedagang tadi mengikat ujung kainnya wanita tersebut. Fa ila Kemudian diikat ke punggungnya. Ini ujung bawahnya diikat ke atasnya. Sehingga kalau berdiri terangkat kainnya maka wanita tadi ketika duduk diikat kain ujung bawahnya ke ujung atasnya, maka ketika berdiri, tersingkaplah auratnya maka mereka pun tertawa mentertawakan wanita tadi yang terbuka auratnya sedangkan wanita tadi menjerit meminta pertolongan maka ketika mendengar wanita tadi menjerit minta pertolongan maka bangkitlah seorang laki-laki muslim yang melihat perbuatan kurang ajarnya seorang Yahudi dia datangi dan dia tebas dengan pedangnya maka akhirnya terbunuhlah siso Yahudi tadi dan pedangnya itu adalah seorang Yahudi wa Aliyahudu al Muslimi karena itu pasar adalah pasarnya Yahudi maka tentunya yang terbanyak di sana orang-orang Yahudi pasar dibanyakai nukah ketika orang Muslim tadi membunuh Sa'id karena melecehkan seorang wanita Muslimah maka Yahudi Yahudi yang lainnya membalas membunuh Muslim tadi maka mereka pun membunuhnya Muslimin Muslimina Yahud maka kaum Muslimin mengeraskan suaranya memanggil kaum Muslimin untuk melawan Yahudi terjadi ketegangan kaum Muslimin memanggil saudara-saudaranya wahai kaum Muslimin Yahudi juga memanggil klubnya atau klubnya atau gengnya wahai Yahudi kumpullah Muslimun maka kaum Muslimin pun marah bani terjadilah kejelekan hubungan antara kaum muslimin dengan bani Qainuqa. masih ingat bahwa ketika rasulullah sallallahu datang ke madinah rasulullah sallallahu wasallam mengadakan perjanjian damai dengan yahudi tentunya isinya bukan toleransi tetapi menjaga dan saling melindungi. Tidak saling mengganggu dan kalau ada musuh dari luar akan dihadapi bersama. Adapun bagimu ada agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi selalu orang mengisahkan kisah-kisah ini, kisah perjanjiannya Rasulullah SAW dengan Yahudi selalu diarahkan kepada masalah penghormatan agama. Padahal tentunya agama kafir tetap kafir. Agama yang hak tetap Islam, sebagaimana Allah katakan, kalau dina Islam. Kalaupun mau dikatakan sebagai toleransi, maka kalau dikatakan toleransi yang syariah adalah Rasulullah SAW yang menyatakan untuk tidak saling mengganggu. Kalian dengan agama kalian silahkan, kami dengan kalau kami silahkan. Jangan kalian mengganggu kami dan kami tidak mengganggu kalian. Tetapi kalau berbicara tentang agama yang hak yang mana, maka wajib bagi setiap Muslim menyatakan "inna dina Islam, dan haram menyatakan semua agama baik, haram hukumnya, bahkan kufur hukumnya kalau menyatakan semua agama benar, karena tidak ada yang hak kecuali Islam. "Inna dina al Islam, dan semuanya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam tetapi karena Islam mengajarkan akhlak yang baik maka tidak mengapa untuk tinggal bersama mereka dengan perjanjian tidak saling mengganggu ini yang terjadi di Madinah ternyata siapa yang mengganggu duluan Yahudi yang mengganggu kaum muslimin adalah Yahudi dan mempermalukan seorang wanita muslimah sehingga terjadilah ketegangan antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah وَكَانَ وَكَانَ اللَّهِ الله maka kana wa adalah orang pertama atau golongan pertama yang membatalkan perjanjian antar mereka dengan rasulullah sallallahu alaihi wa dan kaum muslimin jadi banuqainqa adalah suku yahudi yang paling pertama melanggar perjanjian rasulullah sallallahu alaihi ala maka rasulullah pun mengepung mereka bersama kaum muslimin dikepung oleh rasulullah sallam. benteng mereka benteng hingga mereka mau tunduk kepada hukum rasulullah sallallahu alaihi ala ilaihi abdullah ibni ubay bin hina amkanahu Allah Menaankan Allahumminhum, maka bangkitlah seorang dari kalangan Yahudi, bahkan tokoh Yahudi, yaitu Abdullah bin Ubay bin Saluh, yang pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Saluh, yang dijuluki dalam sejarah bahawa orang ini adalah tokoh munafikin atau pimpinan para munafikin, Abdullah bin Ubay bin Saluh. Fakalah. Maka ketika Allah amkanahullahu minhum, ketika Allah sudah memenangkan kaum muslimin terhadap Yahudi, sudah dikepung dan mereka sudah kalah, berkata sang munafik tadi, "Ya Muhammad, ahsin bima walia, wahai Muhammad, bersikap baiklah kepada mereka." ini Yahudi sudah kalah. Maka ketakutan Abdullah bin Ubay bin Salul kalau kalau Rasulullah SAW akan membantai mereka semuanya. Maka dia berkata kepada Rasulullah wasallam dengan panggilan yang tidak sopan ya Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam dengan panggilan yang tidak sopan memanggil namanya saja Asin fi mawalia bersikap baiklah kepada mawaliku mawali adalah orang-orang yang masih satu suku atau masih ada hubungan kerabat fa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa wa wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun enggan untuk memberikan apa yang diminta oleh Abu Bid'ah bin Salim. Bin maka dia berkata lagi sekali lagi, Ya Muhammad, ahsin bimawalia, Ya Muhammad, ahsin bimawalia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kembali memanggil dengan panggilan yang tidak sopan, kembali meminta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap baik kepada mereka kaum Yahudi banyak kainukah, Ba'arobahu, maka Nabi pun berpaling meninggalkan Abdullah bin Ubay ibni Salim ternyata fi jaybi diri Rasulullah Sallallahu ternyata orang ini masih belum berhenti tidak punya kesopanan nggak punya akhlak tidak berhenti sampai perengekan-rengekan tadi ditambah dia memasukkan tangannya ke jaybi diri Rasulullah ke dalam baju besi Rasulullah SAW Memegang dada beliau pada salat wassalam, Sambil menyatakan Ya Muhammad Asli Bayangkan Dia merengek meminta Sampai kemudian memegang Rasulullah SAW dan memasukkan ke baju besinya Dan ditahan baju besinya Jadi kalau Rasulullah SAW berjalan Tidak bisa Baju besi itu biasanya hanya sebatas dada saja Sehingga kalau dimasukkan Dari lengan sini akan masuk tangan. Kemudian tahan Sambil menyatakan, ahsin. Fakallahu. Maka Nabi berkata kepadanya, arsilni, lepaskan. Waghiba. Dan Rasulullah marah kepadanya. Shallallahu alaihi wasallam. Hingga rauw wajha, zillan atau zillan. Sampai wajah Rasulullah SAW bersinar merah. Ya'ni asluha As-sahabah Rasulullah SAW mukanya terlihat Berubah kerana jengkelnya Kerana marahnya kepada si munafiq ini Arsili Arsili kata Nabi, lepaskan Lepaskan kala, Masih belum dilepaskan juga Maka Nabi berkata dengan kalimat yang lebih keras Waihaq arsili Celaka engkau, lepaskan Kala Berkata si munafiq ini La'a La ursilaka, hatta tidak aku nggak akan melepaskan sampai engkau bersikap baik kepada mawaliku kepada kerabat kerabatku mereka itu ada 300 yang berjalan kaki dan ada atau bukan yang berjalan kaki yang tidak memakai baju besi. Arba'umiyah ada 400 yang tidak memakai baju besi. 300 dan 300 yang memakai baju besi. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang membela aku. Dalam melawan Al-Ahmar wal-Aswad. Ia'ni Al-Ajam wal-Arab. Al-Ahmar orang-orang asing. Sedangkan Al-Aswad orang-orang Arab. Ia'ni... Abdullah bin Ubay bin Salul Sang Munafik ini berkata kepada Nabi Tidak, aku nggak akan lepaskan Sampai kau bersikap baik kepada kerabat-kerabatku Keluargaku, sukuku Karena mereka itu adalah pasukan yang akan membela aku Mereka orang yang Berkuda sekian ratus, yang 300 Yang berjalan kaki sekian ratus Dan mereka mereka besi sekian Itu semua adalah orang yang membela aku Dari ajam dan haram Muslim nakunya tetapi pembelanya Yahudi, ini kan keanehan yang nyata. Padahal Allah katakan, wa minhum, wa minkum, wa minhum. siapa yang berwalak kepada mereka dari kalian, maka orang itu golongan mereka. Tahap Wahidah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul Apakah engkau akan bantai mereka di satu pagi semua habis? Ini Wallahi mroon aqshadawair. Aku adalah seorang yang demi Allah khawatir akan terkena kejelekan-kejelekan dan permusuhan-permusuhan dari manusia. Maka aku butuh tentara, butuh pembela. Fakalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun berkata kepada dengan dua kalimat: Hum lak mereka untukmu ambil mereka semuanya yang diberikan oleh Allah tidak dihukum mereka dengan dibunuh tapi mereka Allah sallallahu dibiarkan hum Lek. mereka untukmu wa masy'a ibn shamit radhiyallahu ta'ala ila rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa kana lahum min hilfihi mithlu allazi min abdillah ibn mubayyi kemudian datanglah seorang sahabat yang mulia yang bernama Ubadah Ibn radhiyallahu anhu. sedangkan Ubadah Ibn Samit hubungannya dengan Bani Kainuqa sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Bani Kainuqa ada hilf, ada uh, penggabungan suku dan saling membela, dan perjanjian dan itu namanya hilf berarti kalau yang tadi Abdullah bin Salul itu halif Bani Kainuqa maka Ubadah Ibn Samit juga sama halif Bani Kainuqa tetapi lihatlah perbedaannya antara Abdullah bin Ubay bin Salul dengan sahabat Ubadah bin Samit berbeda jauh seperti perbedaan langit dan bumi faqala'hum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hanya saja Ubadah bin Samit khala'hum melepaskan mereka Yahudi tadi aku tidak lagi memiliki hubungan dengan kalian dan aku bukan lagi salah satu dari kalian dan aku bukan halif kalian bukan suku yang bergabung dengan kalian lihat bedanya bin bin Salusur, Islam. tetapi selalu menyatakan mereka adalah mawaliku mereka adalah saudaraku mereka yang akan membela aku mereka mereka mereka sedangkan ibadah ketika masuk Islam berlepas diri dari Yahudi lihat perbedaan antara keduanya Mokmin sadiq dan munafik khalis faqalahu bil rasulillah sallallahu alaihi maka ubad nusaimat melepaskan hubungannya dengan Yahudi dan tzarra'a dan berlepas diri dari mereka kepada allah subhanahu wa ta'ala dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min hilfihim berlepas diri dari hubungan halif dengan mereka wa qala kemudian berkata ubad bin salim ya rasulullah Atawallallahu wa rasulahu. Ya Rasulullah, aku berwalak kepada Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang mukminin, dan aku berlepas diri dari pembelaan mereka, hulail orang kufar, orang-orang kufar tersebut, wa wilayatihim. Dan hubungan wala dengan mereka, aku tidak mau berhubungan dengan mereka lagi, dan aku berlepas diri dari mereka orang-orang kafir, dan aku tidak mengharapkan pembelaan dari mereka hawlail kafir orang-orang kafir. Ini sikap Ubadah bin Salih sangat berbeda dengan Abdullah bin Ubay ibni Salih. Fati Abdullah ibni Ubay nazarat hadhiil qasah maka turunlah ayat-ayat Allah swt. Mengenai Abdullah bin Ubay bin Salulim. Sang munafik ini. Yang mengaku muslim ternyata masih berwala kepada orang-orang kafir. Masih berloyalitas. Masih berhubungan. Bahkan hubungan saling menolong dengan orang-orang kafir. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali. Lihat ucapan Abdullah bin Ubay Bandingkan dengan ayat ini. Apa kata Abdullah bin Ubay Diulang-ulang mengatakan, Mawali. Mawali dari kata wali. Ya Muhammad, sikap baiklah, bersikap baiklah, dengan wali waliku Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, membantah sikap dari sang munafik ini wahai orang yang beriman kalau kalian memang beriman jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian sebagai penolong-penolong kalian pembela-pembela kalian Sebagian mereka menjadi pembela sebagian yang lain dan barang siapa yang berwalak kepada mereka dari kalian berarti orang itu golongan mereka jelaskan makanya munafir sangat jelas sekali sebab yang merengek-rengek tadi dilihat oleh seluruh para sahabat dilihat namanya jelas Abdullah bin Ubay bin saluh yang menyatakan mereka mawaliku bersikap baiklah mereka pembela pembelaku bersikap baiklah mereka itu tentaraku mereka orang yang berkuda berjalan kaki orang yang ber Baju besi dengan orang yang tanpa baju besi mereka semua akan membela aku dari musuh-musuhku. Dan aku adalah orang yang dikhawatirkan dimusir oleh mereka-mereka itu. Langsung ayatnya turun. Dan menyatakan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya. Maka orang itu golongan mereka. Kira-kira apakah mereka ragu tentang Allah bin muslimin bin Tidak. Begitu mendengar ayat ini. ah Berarti... Abla bin Ubay bin Salul minhum Golongan Yahudi Kalau golongan Yahudi tapi tidak Muslim Apa namanya? Munafir Namanya? Munafir Innallaha la yahdil qawma zalimi Dan sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim Fataral fi qulubihim maradun yusari'una pihim Yakuluna nakshya'an tusibana da'irah maka kamu lihat, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, bersegera kepada mereka, kepada orang-orang kafir kami khawatir kami ditimpa kejelekan-kejelekan. Jadi kami khawatir diserang musuh-musuh kami. Siapa yang berkata seperti ini? Abdullah ibnu Ubay ibnu Saluh persis harfan bi harfin huruf per hurufnya sama. Ya Rasulullah ringan kalau mengatakannya Rasulullah memanggilnya dengan ya Muhammad asin ala mawaliyah. Bersikap laiklah kepada wali-waliku. Kemudian dia berkata, Nakhsyah alaiya da, da'wair. Aku mengkhawatirkan kejelekan-kejelekan dari musuh-musuhku. Allah sebut. Ya'kuluna naksyah ya da'ira. Mereka berkata bahwa kami mengkhawatirkan kejelekan atas kami. yang serangan-serangan musuh-musuh kami. ya wa'iyyatiya bilfatsiq. Maka semoga Allah Taala mendatangkan kemenangan atau keputusan dari sisinya. Maka niscaya Yusbihu alama asar rupian fusihi nadimi, niscaya mereka akan jadi menyesal. Alama asar fi anfusihim Mereka akan menjadi dengan apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Nadimi, mereka menjadi menyesal nanti. Dan berkata orang yang beriman Berkata orang yang beriman Mengomentari orang-orang munafik tadi Apakah mereka itu Orang-orang yang bersumpah Dengan setinggi-tinggi sumpah Kalau mereka itu beriman ini orangnya yang katanya bersumpah dengan setinggi-tinggi sumpah mengaku beriman. Ya, nih kaum muslimin mempertanyakan Abdullah bin Ubay bin Salul dan sejenisnya yang menjadikan orang kafir sebagai wali-walinya, yang menjadikan orang kafir sebagai pembela-pembelanya, dan masih terus berhubungan dengan mereka dan cinta kepada mereka. Demikian dikisahkan sampai pada ayat Allah taala, Inna waliyukumullah wa rasul sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasul-Nya. Walladzina amanu dan orang yang beriman. Al-ladzina yuqimun salat wa yuqun zakaat wa hum raqiun. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan yang mereka itu ruku kepada Allah subhanahu wa taala. Lihat, Allah katakan, -kata, wali-wali kalian, pembela-pembela kalian adalah Allah. Dan rasulnya dan kemudian orang-orang yang beriman nggak perlu untuk berwala kepada haulah Disebutkan di sini dalam ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa Allah subhanahu wa taala menyebutkan Bagaimana berwalaknya obadah Nusalmid kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada orang yang beriman. Abdullah obadah uh, Nusalmid berwalaknya kepada Allah dan Rasulnya doang yang beriman. Wa tabarri dan bagaimana beliau Rasulullah Anhu berlepas diri dari banyak Qainuqa dari pembelaan mereka dan dari suku mereka. Siapa yang berwalak kepada Allah dan Rasulnya Siapa yang mengharapkan wali Dan menjadikan Allah dan Rasul sebagai walinya Dan kemudian orang-orang yang beriman Maka Hizbullah Golongan Allah yang pasti akan menang dari Riwayat kisah tentang bendeki nukak. Yang berikutnya Sahihah Zaidi bin Hajar. Pasukan yang diutus oleh Nabi Lutus Lutus Sallam yang dipimpin oleh Zaidi bin Hajar kepada Al Qaradah min Miahin Najd ke daerah Qarada di mata air Najd. Allah Rabbal maka, khafu Hatta Bahwasanya dari kisahnya, bahwa orang Quraisy khawatir dan sudah tidak tenteram lagi untuk berjalan di perjalanan mereka. yaitu perjalanan yang biasa mereka lewati ke syam. Mereka sudah tidak. Tenang lagi, mereka khawatir mereka takut. Hei nama, karena min makan. Khususnya ketika terjadi apa yang terjadi di Perang Badar. maka mereka berjalan ke jalan lain. Jadi mereka memiliki jalan-jalan di padang pasir, di atas gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit, yang biasa mereka lewat. Sehingga walaupun tidak ada jalan seperti jalan sekarang, tapi ada bekas-bekas perjalanan seperti jalan setapak karena sering di jalan, itu ada tetapi karena sudah terjadi peran bandar dan mereka dikalahkan oleh Allah Taala, sebagian besar mereka terbunuh, sebagian terluka dan mereka sudah betul-betul takut maka mereka tidak berani lagi berjalan di jalan yang biasa akhirnya berjalan ke jalan-jalan yang tidak biasa, mereka mencari jalan baru, diantaranya jalan yang melewati Iraq daerah Irak. Fakarja minhum bihi Sufyan Maka keluarlah pasukan mereka. Tentunya pasukan dagang yang dimaksud Tujar, pasukan dagang yang di dalamnya ada Abu Sufyan ibn Har. Wa maahu ketirah. Dan mereka membawa perak dalam jumlah besar. Ini perdagangan yang dibawanya ternyata barang-barang perak wahia uzmu dan barat itulah barang dagangan mereka wasajaru rajulan min bani bakr ibni wa'il يقalu lahu furat ibnu mereka menyewa seorang dari suku bani bakr untuk menunjuk jalan yakni bani bakr ibni wa'il yang dipanggil dengan nama furat ibni hayyan dan biasa mereka kalau mencari jalan baru mereka butuh pemandu Butuh pemandu Dan pemandu itu biasanya orang-orang Arabi Orang-orang dari suku Arab Dan Arab itu adalah suku-suku Arab yang tidak memiliki tempat yang tetap Mereka nomaden nomaden alias tidak menetap satu tempat Pindah, pindah, pindah, pindah Dan merekalah yang paling kenal Liku-liku padang pasir, lembahnya, gunungnya, bukitnya mereka tahu Sehingga mereka tahu jalan-jalan yang bisa dilewati dan mana yang cepat mana yang lambat mana yang aman mana yang tidak aman maka disewalah salah seorang dari mereka dari Banu Bakar yang bernama Furat bin Hayya yadullahum ala zalika tariq yang memandu mereka ke jalan tersebut wa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Zaid bin Haritha maka rasulullah pun mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha falqiyahum ala zalikal ma maka ditemui mereka di mata air yang di daerah Qada wa 'aṣābat wa mā fīhā maka berhasil diperangi dan berhasil dirampas semua barang dagangan milik para-para orang, orang musyrikin kafir Quraisy wa 'ajazahu sedangkan mereka tidak mampu untuk melawan kaum muslimin fa qad mā bihā 'alā rasūlillāh ṣallallāhu maka mereka berhasil merampas Barang bawaan mereka dan barang dagangan mereka Dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Alaihi wa Sallam Ikhwan bin A'zakumullah Ini yang disebut dengan Faih Kalau terjadi peperangan Namanya Ghanimah Tetapi kalau tidak terjadi peperangan Malah mereka lari Maka pampasan perangnya dikatakan Faih Dan Allah Taala menyebutkan Halalnya Faih bagi kaum muslimin. Mimma afa Allahu ala rasulihi minhum Kata Allah, apa yang Allah berikan sebagai baik kepada Rasulnya dan kaum Muslimin dari mereka maka terlah untuk kalian dikau. Ekornya yang dan ini sangat wajar karena kaum Muslimin hijrah dari Mekah tidak boleh membawa harta apapun. Artinya jangan kamu kira itu kan berarti perampokan bukan? Ini peperangan. Mereka dalam keadaan memaksa ke Muslimin untuk tidak membawa harta benda mereka, setiap mau hijrah ditahan oleh mereka. Lepaskan, tinggalkan semua harta-harta kalian. Kalian berdagang, kalian menumpuk harta itu dengan kalian berdagang di Mekah, maka tidak boleh keluar dari Mekah satu Alasannya itu, maka dirampaslah semua rumah mereka, harta mereka, barang mereka, dan semuanya. Maka Allah katakan, dalam Al-Quran Bagi fuqara Orang-orang mukmin Muhajirin Kenapa disebut fuqara? Karena min diyarihim wa amwalihim Mereka diusir dari negeri mereka Dari rumah-rumah mereka Dan dari harta-harta mereka Diusir dari harta maknanya hartanya tidak boleh dibawa sehingga mereka berangkat dengan tangan kosong. Mereka berangkat dengan hufai hunain dengan, dengan tidak membawa apapun. Dengan tidak membawa harta apapun kecuali pakaian yang dipakainya. Dan perbekalan di perjalanannya. Hulimudina Azaakumullah demikian. Seriyah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Sehingga dikenanya dengan seriyah Zaid ibn Harithah. Ke daerah Karadah min miyahi najdin Allah Ta'ala A'lam. Ta ala. Ya ke depan insyaallah kita akan bahas Ghazwat Uhud, perang Uhud. Insyaallah taala, bismillah. Subhanahu wa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah, asykuruka wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.